Kamu, Tuhan, dua rasisnya musik channel. Let's go play! Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkanku bicara agar kau juga dapat. Mengerti, kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa, kurasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu, inilah. Cinta, cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan Tanpa alasan cinta datang dan berdatang Kamu yang buat hatiku bergetar Senyumanmu mengartikan semua Tanpa aku sadari Merasuk di dalam dada. Tanpa alasan cinta datang dan bertemu Ucapkan padamu, kau tetap. pada diriku jangan-jangan kujodomu kamu terlalu membenci membenci diriku ini awas nanti jatuh cinta Jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta padaku Jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta kau sia-siakan cintaku aku percaya kamu tapi lagi-lagi kau bohongiku kau telah tipu Mungangnya takanku tak bisa maafkan aku terlanjur mencinta. selalu bertemu aku telah tahu hati ini harus menghindar namun kenyataan tahu kita memang tak mungkin tapi mengapa kita selalu bertemu aku telah tahu hati ini harus menghindar namun kenyataanku tak bisa maafkan Ta hati tak sanggup melupakan. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama Betapa di setiap hari, ku jatuh cinta padanya Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna Semua itu karena dia The smile that you wear I like you more The world may know But don't be scared Cause I'm falling deeper Baby, be prepared I like your shirt I like your fingers Love the way that you smile To be your favorite jacket Just so I could always be near I love you for so long Sometimes it's hard to bear But after all this time I hope you wait and see Love you every minute, every second Love you everywhere and any moment Always and forever I know I can't greet you Cause baby you're the one I don't know how Love you till the last of snow disappears Love you till the rainy day becomes clear Never know Like this, no, I can't let go I'm in love with you And now you know oh, oh. I like the way you try so hard When you play ball with your friends The way you hit the notes in every song you're shining I love the little things like when you're unaware I catch you still a glance and smile so perfectly You know sometimes when life brings me down You're the cure my love In a bad rainy day, you take all the worries I love you everywhere and any moment Always and forever I know I can't quit you Cause baby you're the one I don't know how In a world before the light you bring color In your eyes I see the light, my future Always and forever I know I can't let you go i'm in love with you and now you know oh. cinta, tak bisa aku percaya Kau buat hatiku jadi sakit Padahal sebentar, ku perginya tak lama Tapi kau malah selingkuh Tak sempat kita bertemu Tak sempat melepas rindu Teganya dirimu kepadaku Kini kau dengar dia Kau penipu cinta Tak bisa ku percaya Kau buat hatiku jadi sakit Padahal sebentar aku perginya tak lama Tapi kau malah seling Bang Kau Aku yang di sana dampingimu dan bukan dia harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. bahagia malam I uh -huh. Food Oh, my Wahai sahabat yang kami sayangi Yang kami cintai Jadi. Bukan salahmu apa Aku Mungkin Benar cinta Sejati Tak berpihak Pada Kita Kasih Sampai di sini kisah kita jangan tangisi keadaannya bukan karena kita berbeda dengarkan dengarkan lagu lagu ini tak berakhir di Januari Selama tinggal kisah se sini bisa kita Jangan tangisi keadaannya Bukan karena Kita berbeda Dengarkan Dengarkan lagu Lagu ini Melodi rintihan hati ini Kisah kita di Januari Aku <tik> Yeah Aku pernah berlari Saat kau ada masalah Apa aku pernah membuat Apa aku tak mengimbangimu Sayang kau menilaiku salah Sepanjang perjalanan cintamu, kau puji aku setiap waktu, tapi kenyataannya berlawanan, ku tak pernah. aku pernah mengeluh apa aku pernah berlari saat kau ada masalah apa aku pernah mendua apa aku tak mengimbangimu saat Kau menilai ku salah salah Terima kasih Bor, udah nonton video ini dukung saya dengan cara like comment share dan subscribe kuilah brengo. Tak pernah lepas kau dalam lihatanku. Tak... I'm uh not -huh.